suwene nata itu telaten Alhamdulillah anak senang, walaupun kadang ngarepe acak-acakan suwe Alhamdulillah eh anak senang baik buat alas ngamarta di putagi yang ngadang tengah-tengah alas tekalahan ada bima nempel dari kekuatannya gelungnya ya juga nama makna ya gelung bima kan turmburi gue kasih endek ngarap Artinya gue apa ya menjunjung kaulah cilek terus patuh maring kemarin pemimpinnya kemarin garapannya singatur sandangannya juga sebenarnya anak maknanya sebenarnya sandangan Bima gue warnanya irang putih tapi anggar sifatnya Bima gue nge ora ya orang-orang itu orang tanggur Aduk